Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat teman-teman semua Nah ini Bang Imran mau kenal ini Sama piaran Bang Imran tuh Ini ular, ular air ya Tuh Ini kita taruh di akuarium. Oke di atasnya kita kasih lampu Tuh Lampunya Nah, dia mendekat. Hmm. Ini yang pertama kali kita dapat yang ini. Ini yang lagi naik nih. Nah. Terus kemarin kita dapat lagi yang gitu tuh. Hmm. Ular kayak gini sebenarnya banyak sih. Hmm. Karena dia kan ular air, tapi jarang-jarang orang mau miara padahal kalau perak bagus juga tuh ada aja bagus ya nah. ular ini kan nggak nggak berbisa ya nggak ada bisanya deh tuh. jinak sebenarnya deh ini jinak nggak ada bisanya jadi kalau kita hobi piara tapi kita nggak punya duit jadi ya udah Cari yang gini-gini aja kita enggak perlu keluar duit jadi kita enggak perlu buang-buang duit buat beli piaraan yang harganya mungkin sampai Wow gitu ya cuannya agak lumayan nah di disini Bang bilang nih tuh kita enggak perlu keluar duit tapi kan bagus tuh, tuh. Oh, ini juga ada cukup bagus tuh lucu tuh kalau lihat sisiknya deh ini kayak ular yang beracun. Tuh, apalagi di kamera ya tuh. Wow, tapi enggak, yang enggak beracun deh. Dan ini cuman ular air jinak. Tuh. Paling kalau ini dia cuman gigit gigit doang tapi enggak ada bisanya ya. Nah. Kalau lihat sisiknya deh ini kayak ular yang beracun. Tuh, apalagi di kamera ya tuh. Wow, tapi enggak, ini yang enggak beracun deh. Dan ini cuman ular air, cina. Kalau paling kalau ini dia cuma gigit, gigit doang, tapi nggak ada bisanya ya. Nah. kalau hobi miara miara, enggak perlu mahal sampai puluhan juta. Yang gratis aja ada kok, tuh gratis bagus enak dilihat lucu unik ya kan makanannya juga nggak perlu beli kan terus kita nanti ularnya bakal nambah ya. entah kita nyari entah kita dapat soalnya ini dua ini dapatnya dari ini dari bubuk pas kita pasang bubuk dia dapat jadi karena dia nggak bisa ya udah kita bawa aja kita piara di rumah ya eh, pas piara kok bagus banget tau Oh. Hmm. Bagus juga nih para nggak perlu beli ular dari luar itu yang harganya berapa kita nggak tahu ya karena kita nggak paham kita nggak ja pernah beli soalnya. Karena banyak orang-orang yang beli ular, ular jinak, harganya berapa kita nggak tahu. Kita nggak perlu beli, nggak usah. Ya, oke. Okay. Nah hmm tuh banget, wah tuh kalau kayak gini aja hmm. kayak ular yang sangar benar ya ya hmm. tadi corak ininya ya tuh awas tuh, wow. tuh. mukanya juga cakep itu, tuh Loh. corak-coraknya bagus ini oh. Oke okay, dah ya segini dulu ya thank you buat teman-teman ya udah nonton Insya Allah kita bakal upload lagi videonya Dan mungkin nanti nambah nggak cuman ini ularnya jangan lupa ya like comment subscribe hidupkan Tombol loncengnya karena subscribe itu gratis. Oke, okay? bye bye.